mudah-mudahan bahagia selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan amin baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini pastinya kalian bahagia banget ya ketika melihat postingan baba ji yang mengunggah video persahabatnya momen liburan di bali nih mereka lagi naik ATV wow ini seru banget persahabat kita simak juga kalimat caption sebelumnya dituliskan oleh Babaji. Jangan suka memperburuk situasi, kecuali situasi wow diperjelas banget ya oleh Babaji. Masya Allah, kita lihat juga kalimat lain: ada yang nunggu vlognya nggak sih? Ini pertanyaan persahabatnya. Ada yang nunggu vlognya nggak sih? Aduh, pastinya nunggu banget ya? Apa mungkin bakal ada vlog dari Leslar saat liburan bareng para sahabat-sahabatnya? Pasti bakal ada kejutan spesial. Dari channel Youtubenya Kak Margin ya Pastinya bakal ada vlog keseruan Lesti Bilar dan sahabat liburan di Bali Ini Masya Allah banget Kita lihat juga bersahabat ya Momen cute, momen spesial bahagia Lesti Bilar di Bali Aduh ini kejutan spesial banget untuk warga Konoha Kita lihat juga bersahabat di beberapa tanggapan Banyak sekali respon dan tentunya komentar yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Instagram Fira Hartati245 mengatakan, masya Allah, seru banget lihat kekompakan persahabatan kalian. Semoga tali silaturahmi persahabatan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga persahabat yang tanggapan lain dari akun Instagram. Leslar the mengatakan bahwa jima saling mengingatkan teman-temannya kalau di Bali nggak boleh pipis sembarangan, nggak boleh ngomong aneh-aneh ataupun berbuat aneh-aneh karena di sana masih mistis dan sakral banget. Jadi, tetap hati-hati ya, permisi dan banyak berdoa, karena banyak kejadian. Ada yang pipis, di Bali gak sengaja, ternyata ada sajian, dan akhirnya kesurupan, kemasukan, lea ya, sampai akhirnya sakit-sakitan dan meninggal. Maaf ya, Bapak Haji, hanya mengingatkan saja ketika di daerah orang tetap harus hati-hati. Itu -hati. bersahabat ya, tentunya banyak warga kuno, kuno pun salfok dengan Pak dan Bang Ali bersahabat ya, yang tentunya berdiri di pohon pisang. Kita lihat nih, ya tuh tentunya semuanya ini bikin salvo dengan Papa Billar dan Bang Ali yang tentunya berdiri di pohon pisang ya ini ada aja kelakuannya yang bikin kita ngakak ketawa bahagia banget ya doakan saja mudah-mudahan Lesler selalu sehat selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini, tentunya kita mendapatkan Cidukan Saat dipostingannya Bapak Haji masih persahabat ya ternyata Bunda Lesti yang Tentunya mengendarai ATV-nya Papa Bilar dibonceng Wow sebelumnya persahabat ya Bunda Lesti dibonceng oleh Papa B dan ternyata kali ini gantian Bunda Lesti Kejora Yang boncengin Papa bilang, Aduh gemesin banget ya Mereka berdua ini spesial Pandanya Abang emang spesial banget tuh Persahabat luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya Banyak juga tanggapan komentar Banyak respon juga yang diberikan Salah satunya dari akun HSZ ya Hah? Lesti yang bawa, dia jago kalau jalanan kayak gini mah Orang tiap pulkam keci anjur aja, medan jalannya asoy, udah dipastikan jago Jadi keinget waktu di Youtube Lesti channel pulkam bawa tas sendiri, aduh Masya Allah Mudah-mudahan ada vlognya ya kita juga pasti yakin banget bakal ada vlog laser di Bali nih persahabat Untuk berikutnya kita simak juga diunggah guysnya Kak Marjin Persahabat mengunggah sebuah postingan Persahabat sepertinya hari ini memang idola kesayangan kita OTW ke Jakarta persahabat ya Kita lihat juga clue dari tentunya Kak Marjin persahabat ya Di sini kita lihat juga slide berikutnya Kak Marjin ini mengunggah kembali postingan dari Kak Doni namun kita lihat juga ada sebuah kalimat see you when isayu kadon thank you so much ya udah oh, nemenin kita selama di Bali tuh so, persahabatnya sepertinya memang tentunya sudah pada pulang ke Jakarta nih doakan saya benar-benar saya selalu untuk mereka dan kita lihat juga persahabatnya ya lainnya yang kita dapatkan dari kamar Jin yang tentunya mengunggah sehingga tentunya persahabatnya memakai himar namun, kita juga dibikin salvo kalimat yang diunggah. Nyobain himarnya, persahabatnya, untuk umroh bagus sekali. Wow! Apa mungkin, persahabatnya, setelah dari Bali, mereka akan berangkat umroh bareng. Hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan dia baik dari Leslar pun selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Berikutnya, persahabatnya, pasti gemes banget kalian ketika melihat Abang Fatih yang begitu aktif dan sangat lucu. Apalagi... Hari ini tepat tentunya bertambang tanggal 26 11 bulan Abang El Masya Allah mudah-mudahan makin pinter Makin soleh dan tentunya mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar baik Kabar terbaru dan bahagia dari Lesti Dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Mbak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh